Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor dimanapun kalian berada Selamat datang dan bergabung kembali Di channel youtube Les Tifati Update Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari Leslor tentunya Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru kabar baik kabar bahagia dari idola kesayangan kita Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ada artikel dari jago ini terkait masalah Lesti Ke di Ajang dangdut Akademi 5 Indosiar perhatikan sahabat. Lesti Kejora digantikan Siti KDI jadi juri pihak TV Angkat Bicara. Tindakan pencabutan laporan, dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh Lesti Kejora pada Bilar, ternyata berdampak pada pekerjaan Lesti Kejora. Belum lama ini, Lesti dikabarkan tidak lagi menjadi juri dalam ajang pencarian bakat musik dangdut Indosiar. Dugaan tersebut semakin menguat. Usai penayangan ajang pencarian bakat musik dangdut pada Sabtu malam 22 Oktober 2022, pada ajang pencarian bakat, Lesti nampak tidak hadir dan digantikan oleh Siti KDI yang didapuk sebagai juri. Poster acara D 5 top 19 grup satu risau tersebut tidak menunjukkan sosok Lesti Kejora. Fotonya diganti dengan Siti KDI yang bersanding dengan juri lainnya yaitu Reza, Nita Soima, Siti Rahmawati, dan Bayarati sebagai fashion guru. Terkait dengan pemberitaan yang ramai di media sosial tersebut, pada siang Minggu 23 Oktober 2022, Corporate Secretary Indosiar Gilang Iskandar Angkat Bicara disebutkan bahwa kabar tersebut tidak benar adanya di malam itu harusnya jadwal bola bukan DA makanya sebagian juri termasuk Lesti sudah ada kegiatan lain kata Gilang Iskandar dikutip dari FIFA Senin, 24 Oktober 2022 lebih lanjut lantaran hal tersebut pihaknya akhirnya mengundang Siti KDI lantaran track record pengalaman Siti yang juga merupakan jempolan ajang pencarian bakat dangdut untuk bisa memberikan masukan kepada para peserta dalam artikel ini bersama Betia, Disebutkan Pihak Indosiar Bapak Gilang Iskandar Sebagai korporat Sekretari Indosiar Itu menyebutkan Bahwa kabar tersebut tidak benar adanya Kemungkinan besar Lesti Kejora Tentunya bisa kembali tampil Sebagai juri Di acara di 5 Indosiar Doakan saja yang terbaik Semoga Bunda Lesti Selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Dan dijauhkan dari fitnah-fitnah orang yang selalu Tentunya iri kepada Leslie Kejora Kemudian juga persahabat perhatikan kabar yang sangat membahagiakan untuk keluarga Konoha Kabar ini datangnya dari keluarga Rizky Bilar Salah satunya Bang Dedi yang menyampaikan Bahwa Leslar Entertainment untuk perusahaan LA masih ada untuk kegiatannya itu hanya vakum sementara. Doakan saja yang terbaik ya. Leslar Entertainment, Bismillah, bangkit kembali dengan wajah yang baru. Dengan orang-orang yang tulus mensupport, mendukung Lesti dan Rizky Bilar. Kita lihat juga persahabat kalimat caption yang dituliskan dari akun Ifah Leslar. Tetap sabar dan setia menanti kalian untuk bangkit lagi dengan warna yang baru Semangat ya untuk warga Konoha Tetap support, tetap yakin Leslar Entertainment akan bangkit Kemudian juga persahabat yang kita lihat Cidukan vitamin Ini membuktikan juga bahwa Lesti Bilar Benar-benar banyak orang yang sayang dari postingan video ini di real life persahabat ya Itu yang sayang ke mereka Ke Leslar itu banyak banget Masya Allah sampai emak-emak aja Narik-narik les di Bilar Untuk minta foto bareng Ini terbukti bahwa Leslar Memang banyak orang-orang yang Tulus menyayangi Pasingan ini diunggah kembali oleh akun Senal Putih Bilar Kita simak juga kalimat yang diunggah Masya Allah Di real life itu yang sayang ke mereka Banyak Seneng banget lihat senyumannya kakak pas ketemu sama fans Luar biasa Kita lihat juga persahabatnya Tanggapan komentar dan dunia respon yang diberikan Banyak sekali diantar dari akun Henny Octavia mengatakan Masya Allah, ini mah tragedi istri lepas dari pegangan suami Atau istri diunyel unyil dan suami panik <gülüyor> Ini seru banget ya melihat mama Leslar yang begitu antusias Ingin foto barang dengan Lesti Bilar Kemudian juga persahabat kita lihat kabar yang sangat membanggakan Alhamdulillah Lesti Kejora sebagai pemenang final lokal onjuk stop 15 Ini luar biasa Berkat dukungan yang tiada henti dari orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai Lesti Kejora Ini perolehan final lokal Lesti di posisi pertama persahabat Yuk semuanya voting pakai koin gratis kalian ya Tetap semangat, tetap fokus untuk mendukung karya-karya Lesti Kejora. Berikutnya juga bersama ada postingan terbaru dari Bang Boril Bang Boril ini baru saja mengunggah sebuah sebab postingan foto momen main sepak bola Namun di foto ini kita salvok dengan yang di belakang ada Lesti Bilar Masya Allah selalu bikin salvok dan kita berharap banget ya Bang Boril nanti siang menyampaikan statement di acara Rumpi. Berharap banget tentunya Bang Boril menyampaikan secara benar adanya. Kita masih menunggu kabar terbaru dan pastinya kejutan spesial di hari ini dari Lesti Bila. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Lesti Fati Update. Yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan kabar bahagia dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Bin terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh